Halo guys, selamat datang di channel tutorial official Nah di video kali ini, aneh mau kebagian tutorial yaitu cara mengatasi mic pc suara kecil ya sahabat ya eee, Tapi sebelum lanjut ke pembahasannya atau ke tutorialnya Bagi kamu yang baru bergabung di channel tutorial official Jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial official dengan cara menekan tombol subscribe Oke okay, guys Nah, oke okay bang guys, untuk cara mengatasi uh, mic PC kecil ya sahabat ya, atau suaranya kecil buat rekaman atau buat recording, buat uh, live streaming ya sahabat ya. Uh, untuk cara mengatasinya, langkah pertama kita uh, geser kursor ya ke speaker ini ya, ini ya sahabat ya, ke gambar speaker ini. Kemudian kita klik mouse kanan ya sahabat ya. Untuk membuka opsi, kemudian langkah selanjutnya di sini ada empat menu ya sahabat ya. Kebetulan aneh, memakai Windows e, 10 sahabat. Di sini ada empat menu ya sahabat ya. Ada Open Sound Setting dan e, Open Volume Mic ya sahabat ya. Kita pilih yang Open Sound Setting ya sahabat ya yang ini. Oke, jika sudah masuk ya sahabat ya, kemudian kita e, scroll ke bawah ya sahabat ya kita Scroll ke bawah kemudian di sini ada input ya sahabat ya input uh, atau input uh, namanya apa ini ya input mic nya ya sahabat ya untuk uh, PC nya sahabat ya kita pilih di sini menu device properties ya sahabat ya untuk menyeting volume mic nya sahabat nah oke okay sahabat di sini ini adalah volume mic ya sahabat ya jika kamu ingin membesarkan volume mic yang ada di PC ini Kamu tinggal geser ke kanan ya sahabat ya Biar sampai 100% ya sahabat ya Jika kamu ingin mengurangi volume dari mic PC ini Kamu tinggal geser ke kiri ya sahabat ya Untuk mengurangi suara suara mic yang ada di PC ini ya sahabat ya Jika kamu ingin membesarkannya kamu tinggal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 dan sampai jumpa lagi di tutorial-tutorial berikutnya